cuacanya guys sudah mendung Jadi kita angan di luar guys, takutnya kebanjiran Ini airnya udah mulai naik ke atas Jalan Banjir, guys. Airnya sudah di jalan, guys. Jadi kita angon dulu di tempat yang lebih tinggi, guys. Lokasinya banjir, guys. Semalam hujannya deras sampai pagi. Jadi kita keluarkan sapi dari kandang, takutnya nanti kebanjiran, guys. Nih sekarang lagi musim hujan.